Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas 9 zodiak yang akan beruntung di bulan Juni tahun 2021. Namun buat kamu yang bergabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak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 Untuk zodiak yang pertama, yang akan beruntung di bulan Juni tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Aris. Di sini digambarkan bahwasannya seorang Aris akan mendapatkan tiga kategori keberuntungan di bulan Juni tahun 2021. Yang dimana di sini yang pertama adalah keuangan seorang Aris akan meningkat di bulan Juni tahun 2021. Yang kedua, seorang Aris akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana sini bersifat positif ataupun bernilai besar yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan Aris sendiri. Dan di sini untuk kategori yang ketiga adalah, seorang Aris suka berbagi yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan serta membuka pintu rezeki seorang Aris akan lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah, King of Cup cara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari aris sendiri dan di sini menggambarkan seorang aris merupakan sosok seseorang yang akan beruntung di bulan Juni tahun 2021 yang dimana sini terdapat tiga keberuntungan yang pertama keuangan karir serta pintu rezeki di sini akan terbuka yang didukung penuh oleh orang tua yang didoakan penuh oleh orang tua serta orang-orang yang aris bantu sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Tom Prince, secara umumnya, Tom Prince itu diartikan "kesederhanaan kesabaran". Dan jika kartu Tom Prince kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan "kesederhanaan kesabaran seorang Aries di dalam menjalani kehidupan, akan berbuah manis di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini keberuntungan akan didapatkan oleh seorang Aries di dalam kategori keuangan karir serta pintu rezeki yang terbuka yang didukung penuh didoakan penuh oleh orang tua serta orang-orang yang harus bantu di bulan Juni tahun 2021 dan untuk kartu zodiak kedua adalah 8 of cup ataupun 8 Piala untuk zodiak yang kedua yang bakal beruntung di bulan Juni tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak virgo di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan tiga kategori keberuntungan di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini yang pertama adalah keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara. di sini digambarkan seorang Virgo akan menemukan jawaban serta akan menemukan suatu kesempatan yang dimana di sini akan berbuah manis serta mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Juni tahun 2021 dan di kategori yang kedua di sini adalah perjalanan hidup seorang Virgo akan lebih bagus di bulan Juni tahun 2021 ribu dua puluh yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan, keuangan, karir, serta hubungan asmaranya dan di kategori yang ketiga di sini adalah keuangan seorang Virgo akan meningkat drastis di bulan Juni tahun 2021. Yang dimana di sini atas usaha dan kerja keras seorang Virgo untuk menemukan jawaban di dalam kategori keuangan dan karir seorang Virgo sendiri. Dan untuk support energinya adalah naik of cap. Secara umumnya naik of cap itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Virgo dan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang akan beruntung di bulan Juni tahun 2021 yang dimana sini terdapat tiga keberuntungan yang pertama kategori hubungan asmara perjalanan hidup karir serta keuangan dan di disini semua Virgo lakukan atas usaha kinerja dan menemukan jawaban di dalam diri sendiri yang didukung penuh oleh pasangan seseorang dekat dengan seorang Virgo serta sahabat Virgo sendiri dan jika kartu Tom Brands kita gabungkan dengan Zodek yang kedua, di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang Virgo dalam menjalani kehidupan di bulan Juni tahun 2021 akan berbuah manis, yang dimana di sini seorang Virgo didukung oleh pasangan orang terdekat yang akan mendapatkan keberuntungan di dalam tiga kategori, yaitu keuangan, hubungan asmara, serta perjalanan hidup seorang Virgo sendiri. Dan untuk Zodek yang ketiga adalah... Six of Swords ataupun enam pedang untuk zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di bulan Juni tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Cancer di sini terdapat tiga kategori keberuntungan yang akan didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Juni tahun 2021 yang pertama di sini kategori hubungan asmara ataupun menjalin hubungan yang dimana disini bisa dikategorikan kepada hubungan keluarga akan lebih bagus akan lebih romantis akan lebih bahagia di bulan Juni tahun 2021 Dan di kategori yang kedua seorang cancer akan mendapatkan sebuah pintu rezeki akan mendapatkan rezeki yang dimana disini bersifat mendadak yang tidak diketahui oleh cancer sendiri namun di sini seorang cancer melakukan usaha dan bekerja keras untuk mendapatkannya dan di kategori yang ketiga adalah di sini keuangan seorang Cancer akan semakin meningkat semakin bagus di bulan Juni tahun 2021 atas dorongan dari keluarga serta ada keluarga Cancer sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah naik of one secara umumnya kenaik open itu diartikan seseorang yang sudah mata pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan cancer yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang mendapatkan keberuntungan di dalam tiga kategori yang pertama hubungan yang bahagia di dalam keluarga yang kedua adalah mendapatkan sebuah Keuangan yang meningkat dan yang ketiga di sini akan mendapatkan rezeki yang mendadak. Yang dimana mana di sini rezeki yang mendadak didapatkan dari seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri, dan di sini seorang pasangan akan mendawakan orang Cancer untuk lebih maju serta mendapatkan keberuntungan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang cancer bersama pasangan di dalam menjalani kehidupan akan berbuah manis di bulan Juni Tahun 2021 yang dimana desain seorang cancer akan mendapatkan tiga kategori keberuntungan yang pertama keuangan kehidupan serta hubungan asmara di dalam keluarga yang dilukung penuh oleh pasangan didoakan oleh pasangan dan disini seorang cancer digambarkan mendapatkan rezeki mendadak dari seseorang yang dekat dengan cancer sendiri dan untuk zodiac yang keempat adalah Ace Open untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang di mana di sini digambarkan kepada seorang Aquarius akan mendapatkan dua kategori keberuntungan di bulan Juni tahun 2021. Yang pertama di sini adalah kategori pekerjaan. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan pekerjaan yang baru, tawaran pekerjaan yang baru, tawaran pekerjaan yang besar, memasuki ruang pekerjaan yang baru, memasuki dunia perkantoran baru yang di mana di sini dikategorikan pekerjaan ini sebelumnya belum pernah Aquarius kerjakan sendiri yang dimana sini juga akan bertambah positif kepada kehidupan keuangan serta finansial Aquarius sendiri dan untuk keberuntungan yang kedua di disini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius akan semakin bagus semakin bagus dan semakin bagus lagi di bulan Juni tahun 2021 atas dorongan dan masukan serta atas motivasi dari keluarga dan pasangan Aquarius sendiri dan untuk kartu support energinya adalah page open. Secara umumnya, page open itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang akan mendapatkan dua kategori keberuntungan di bulan Juni tahun 2021 yang pertama: pekerjaan yang baru, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan finansial serta keuangannya, dan di sini juga seorang Aquarius akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus yang dimana di sini seorang Aquarius memiliki niat untuk membahagiakan seorang anak, membahagiakan sebuah keluarga, dan di sini sebuah keluarga dan seorang anak akan mendukung serta memotivasi seorang Aquarius agar lebih beruntung lagi di bulan Juni tahun 2021. Dan jika kartu tampan kita lakukan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesederhanaan, kesabaran. Seorang Aquarius di dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan berbuah manis di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini seorang Aquarius mendapatkan kesehatan yang bagus, mendapatkan pekerjaan yang baru yang mampu membahagiakan seorang anak, membahagiakan sebuah keluarga. Dan di sini seorang Aquarius akan didoakan seorang anak serta sebuah keluarga Aquarius sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta keberuntungan seorang Aquarius di bulan Juni tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang akan beruntung di bulan Juni tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aries, yang kedua zodiak Virgo